Halo sob ketemu lagi sebelum video ini lanjut jangan lupa untuk klik subscribe like nyalakan lonceng share dan komen anu bangos pemerintah pandemi Ayo, ayo,